Pakelaran Piala Afrika memang sudah berakhir, dan Senegal pun secara resmi memenangkan ajang tersebut lewat babak adu penalti melawan Mesir. Namun, ada hal unik yang terjadi di final yang digelar di Stadion Paul Bia tersebut, yaitu ketika wasit memberikan peluit dan kartunya kepada penyerang Mesir, Mohamed Salah, seolah meminta salah saja yang jadi wasit untuk menggantikan dirinya. Tidak seperti wasit sebelumnya yang mengakhiri pertandingan di menit ke-85 karena takut terjadi serangan kelompok pemberontak, namun kali ini wasit asal Afrika Selatan yaitu Victor Gomez merasa kesal karena sering kali mendapatkan protes dari pemain Mesir tersebut. Dalam laga itu Mohamed Salah terlihat beberapa kali melakukan protes kepada wasit. Ia menilai bahwa wasit di pertanding itu tidak berlaku adil. Ia pun meminta wasit lebih tegas dan tak segan melayangkan kartu kuning. Salah merasa sangat terganggu karena memang para pemain lini tengah Senegal tak segan melepas tekel untuk memotong bola Kesal karena terus diprotes Victor Gomez pun terlihat memberikan peluit dan kartu kuning yang ia pegang kepada Salah. Dari gestur bibirnya, wasit tersebut mengatakan Silahkan kamu saja yang menjadi wasitnya Melihat reaksi tersebut Salah pun hanya menggerakkan bahu menunjukkan reaksi tidak senang dan sang wasit langsung berlalu meninggalkan Salah karena tidak mau terus terbawa emosi Pertandingan final ini berlangsung alot. Meskipun Senegal mendapat beberapa kali kesempatan bagus, bahkan Senegal sempat mendapat hadiah penalti di menit ke-6, namun kiper Mesir Muhammad Abu Gabal Ali atau yang sering dipanggil Gabaski, tampil sebagai pahlawan hingga akhir babak perpanjangan waktu. Di babak adu penalti, giliran Edward Mendy yang tampil sebagai pahlawan bagi Senegal, dilanjutkan oleh Sadio Mane yang dengan tenang memasukkan penalti terakhir untuk membawa Senegal menjuari upcon untuk pertama kalinya. ça dort elle en